Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya sehat-sehat saja dan sukses selalu Berjumpa kembali dengan saya di Serba Serbi Channel Kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana caranya menghapus background foto secara cepat dan mudah di sini kita tidak membutuhkan aplikasi ya teman-teman. Tidak usah menginstal aplikasi, jadi di sini online ya nanti menghapusnya. Langsung saja kita buka mesin pencariannya dulu ya teman-teman. Kita buka Google. Nah, kita tulis ini namanya remove background. Nah, seperti ini. Website situsnya seperti ini Teman-teman pilih yang ini seperti ini Remove.bg Kita tunggu sebentar Nah tampilannya depan seperti ini ya teman-teman Ini tampilannya depan Nah untuk langkah Menghapusnya Kita unggah dulu Upload dulu Gambar yang mau dihapus backgroundnya aja. Yang sebelumnya teman-teman persiapkan dulu ya gambarnya Dan tadi saya sudah mempersiapkan gambarnya Misal gambarnya ini kita pilih Selesai Kita tunggu Sedang diupload Dan dihapus otomatis Nah sudah jadi teman-teman ya Ini backgroundnya sudah terhapus Seperti ini Kalau teman-teman Ingin langsung mendownload ini? Sebenarnya sudah bisa. Ini di download ini langsung di download, tapi kalau teman-teman misal Ingin mengedit, misal mau ingin hmm, kayak cetak itu ya, mau cetak foto untuk KTP atau apa gitu, bisa diedit. Ini menunya seperti ini diedit. Kita tunggu sebentar nah, tampilannya seperti ini. Ini kalau teman-teman bisa untuk blur Menu-menunya bisa teman-teman coba nih ya Nah ini untuk foto backgroundnya Foto Contohnya ini misal Yang ini Kita tunggu sebentar hmm. Masih proses Nah sudah jadi ya Ini pemandangan Banyak pilihannya teman-teman ya Teman-teman geser pilih Dan ini tidak hanya bisa dipakai di HP ya teman-teman Di komputer atau di laptop pun bisa Ini online masalahnya Di mana, -mana bisa Gak usah menginstal teman-teman ya Teman-teman pilih Dan bila teman-teman tidak suka dengan gambar-gambar ini Teman-teman bisa pilih ini Select foto ini ini teman-teman apa gambar yang teman-teman sukai? Contohnya saya sudah mempersiapkan tadi contohnya nah seperti ini. Kita tunggu sebentar masih upload. Nah, ini gambar sudah jadi. Ini gambar saya yang saya persiapkan tadi. Nah kalau teman-teman Pengen mengganti warna Mudah saja ini ada pilihannya Teman-teman Arahkan ke bawah saja ada pilihan Nah ini warna contohnya warna merah Langsung saja Merah Ataupun warna biasanya biru ya Untuk KTP Nah seperti itu Biru nah, Langsung berubah Dan bila teman-teman ini Warna customnya ini ya teman-teman bisa milih di sini ya. apa oranye atau kuning gimana bisa ada di sini bisa teman-teman pilih. Nah ini ini ada menu menghapus ya menghapus dan mengembalikan di sini maksudnya bila nah ini kayak seperti ini kan terhapus ini teman-teman tadi ya ini teman-teman bisa ini untuk ukurannya ini coba di sini. untuk ukurannya nah, coba seperti itu ukurannya bisa diperbesar diperkecil nih ukurannya contohnya misal seperti ini nah, dan ini ini kan menghapus ini menghapus seperti ini Nah contohnya ini nah dihapus kalau teman-teman pengen menghapus bagian yang mana dan ini menu ini untuk mengembalikan Contohnya mengembalikan bagian ini nah. Mengedit lah teman-teman ya Kalau seampama ada bagian yang kurang pas Perlu dibenahin sedikit itu pakai menu yang ini Nah seperti ini Ini untuk membesar kecilkan, terusnya. Oh dan ini untuk jauh jauh tidaknya ini, semakin ke tengah. Oh semakin tengah ini untuk antara lingkaran dan itunya teman-teman. Ada gambar jarinya ini. semakin dekat ya semakin dekat, seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini Nah, langkah selanjutnya yang terakhir yaitu gimana mendownloadnya Mendownloadnya adalah menu ini teman-teman ya Ada tombol ini Teman-teman pilih Langsung prepare download Langsung saja di download Seperti ini, nah ini Proses download berjalan, sudah selesai Kita buka Kita buka, tunggu sebentar Nah, sudah jadi teman-teman Background fotonya sudah jadi Seperti ini Gimana teman-teman, mudah bukan? Semoga tutorial, tutorial kali ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang sekarang ini lagi belajar mengedit foto foto KTP ataupun mengedit foto profil ya profil buat WA ataupun profil buat Facebook dan profil lainnya sekian dari saya dukung selalu channel ini dengan cara subscribe komen Like dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman Agar channel ini segera cepat berkembang ya Dan saya doakan semoga channel teman-teman juga cepat berkembang Yang belum dimonet juga semoga cepat dimonet Sekian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh